Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini kita akan bercerita tentang telo abang. Telo abang sudah jadi tradisi di Plembang. Setiap na masuk bulan Agustus, mulai rami wong jualan. Yang disebut telo abang sebenarnya telo abang nyobae. Tapi kalau pas kecerahan, telo abang ini identik dengan kapal telo abang. Telo abang dan kapal telo abang sebenarnya punya cerita yang berbeda. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, iklan sponsor dulu ya. Untuk yang belum mendukung channel Mang Dayat jaturi tolong di subscribe dan klik tanda loncengnya. Mang Dayat doa ke, semoga seluruh penonton Mang Dayat mendapatkan rizki halal yang berlimpah dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Wong Palembang ada di pangku dijunjung di Junjung. songken begelung malang ngawek ati jadi terkenang kenang cerito ya tentang telo abang dan kapal telo abang kita mulai dari telo abangnya dulu Apa sih sebenarnya telo abang ini warnai warna merah <tuk> <tuk> Atau dikeli, kle abang, ya. abang. jadi jadinya telo abang nah telo abang dalam kegiatan kita kegiatan tradisi kita ada di acara akikah kadang-kadang oh bukan hanya di Adi hmm. ada di acara uh, Hitanan tapi itu kan dimasuk ke jeru cangkang ya, ya ada cangkangnya ya kadang itu jualannya ya. ya umumnya telur abang juga nyebutnya kan hmm. nah kemudian di kita di khusus peringatan 17 Agustus telo abang itu dipaduk dengan kapal Yo nah dalam konteks itu khusus souvenir sebenarnya kita bisa sebut dengan kapal telur abang oh, nah, itu iya, jadi souvenir iya. dia kan jadi oleh-oleh di tujuh belasan Ya, nah itulah telur abang dan telur abang itu bukan punya kita baik misalnya di maulid nabi di Jogja ada oh. di sekatenan Jogja itu itu telur abang dicucuk dengan lidi lalu dibuat dengan kembang kertas itu dijual di, di maulid nabi Uh, malang, gawe hati, jadi niang, Asal mula itu dari tradisi Cino, Tongha, Manyu nah, Manyu itu adalah satu tahun pertama untuk ulang tahun bayi Cino uh -huh. Jadi satu tahun pertama mereka buat kelo abang jadi dulu itu uong um, Cino itu seringkali mati bayi gitu ya. Iya iya. Jadi dibuatlah ritual telur abang itu kalau lanang dibuat ganjil, kalau betina dibuat genap. Hmm. Uang datang diulak telur abang siko-siko dengan harapan uh, anak itu umur panjang. Apa umur panjang karena telur adalah simbol dari kesuburan, kesuburan, kehidupan juga. Awal muasal dari telur abang ini berasal dari tradisi Cino. Tapi walaupun ini awalnya adalah tradisi Cino, tapi kulturasi yang dibawa ke Palembang ini kemudian diambil tidak mentah-mentah. Namun dengan kreativitas yang dimunculkan dengan modifikasi dalam penyajian telo abang ini, yaitu kapal telo abang yang tidak kate di tempat lain, cuman ada di Palembang inilah. Macam itu. Nah itulah telo abang yang kita adopsi dalam apa namanya tradisi kita. Nah tetapi hebatnya. Kita tidak cuma mengambil mentah-mentah telur abang itu, uh, uh, uh, tapi kita ada kreativitas lain, adalah kapal uh, telur abang. Jadi memang ini hasil akulturasi tapi dimodifikasi. Dimodifikasi dan menjadi oleh-oleh uh, di hari kemerdekaan. Dan dakati di tempat lain selain di kota Palembang. Iya. Yeah. Di Sumsel ini cuma ada di kota Palembang. Apalagi di Indonesia. Mm -hmm. Mungkin sedunia ini cuma ada di Palembang. Kota kita kota nyopara rajo. Uyauah, aisyolumian kita jago kalungakuong kita Palembang jindo. jadi yang kapalnya itu sebenarnya artinya baru sekarang-sekarangnya dari dulu juga nah ada narasumber kita dari sekarang itu namanya Parung sultanan juga ya. dia ngomong tahun lima puluhan itu belum kapal belum hmm. tapi ada kan bahannya gabus tuh hmm. gabus itu tumbuhan endemik kita yang tumbuh di rawa-rawa dulu di Jakarta Baring banyak hmm. nama ini katik lagi banyak diambil dari pak uh, Lilir ya, hmm. nah itu dibuat kotak pecah kotak bentuknya uh, lalu dicucukkan telabang yang sudah diasi dengan uh, apa namanya kembang-kembang kertas dulu uh -huh. macam itu tahun 50 an kemudian berkembang enam an baru ada kapal uh -huh. jadi ada kapal terbang ada kapal laut gitu jadi awalnya cuma untuk nyucuk kebaye dulu itu. Itu, itu artinya kan itu perkembangan awal Nah uh, itu akan berkembang lebih jauh jadi ini ada kapal di tengah tengahnya ada telok Abang. Jadi menjadi simbol dia, simbol pada hari kemerdekaan. Simbol merah itu. Dan kan dominan merah. Ada merah putih, ada merah putih telok itu sebenarnya merah putih juga di bawahnya, di dalamnya putih merah. Jadi berani kena suci itu karena di telok itu. Filosofinya dewek ada gak kalau abang cikak mana? Ya, jadi, itu tadi filosofinya uh, Kalau jingok dari uh, mereka buat, kenapa mereka buat kapal terbang misalnya? Hmm. Atau pesawat, ketemu pesawat tempur dan hmm. pada hari kemerdekaan itu, itu tidak lepas dari Dulu itu kalau kita perang, apalagi agresi itu Di pucuk pelembang ini, kita dibom oleh kapal-kapal itu jadi uh, uh, uh, itu kan mengingatkan perjuangan. Uh, yeah. Juga kapal laut sejak masa Sriwijaya, masa Kesultanan kapal laut menjadi alat transportasi dan menjadi alat perang juga. Iya uh, yeah, yeah. Kita bertempur itu kalau Sama Kesultanan di situ, juga botong juga, bodi sungai. Di kapal uh, yeah. juga kan. Dari 1659 sudah ada kapal Belanda yang dibakar gitu bisa uh, yeah, yeah, oleh, uh, yeah. oleh Raja Palembang. Artinya itu simbol dari maritim kapal itu hmm. secara filosofi <kuh> ya kan hmm. jadi eh, nah kreativitas kita itu muncul di situ di kapalnya itu hmm. kalau di teloknya kita mengadopsi ya yeah. nah di kapal itu nah pertanyaannya hebat dong Palembang itu kok muncul ide <laughs> seperti itu selain ide juga kreatif nah kreativitas muncul seperti itu itu pasti ada semacam kebiasaan Uh, mm. mengelola sesuatu benar, benar benar benar dan itu ternyata atau von sepen misalnya di zaman Belanda itu uang itu cerdas cerdas lebih cerdas wong seberang katanya atau seberang yang mana ya iya tapi lebih mungkin baik itu Pertama dari segi gizi makanan kita kan ikan terus ya. Iya, lho. Terus lho, dicepang, sungi mulung sungi kalau Jadi banyak omega yang bagus gizi untuk <tuk> ee, menjadi cerdas. Makan juga milih-milih dulu. Nah, Tidak galau galo iwak dimakan. Nah, kata Pansepon dalam kitab e, lukisan tentang ibu kota Palembang. Ibu Palembang. Apapun barang Amerika masuk ke Palembang itu menjadi e, ditiru dan lebih bagus dari itu. Oh, oh. Jadi kalau buat pestol, pestolnya lebih lebih pakem hmm. Jadi lebih kuat gitu kan Diukir bu, jangan-jangan ya, ya, Bola biliar hmm. dibawa dari uh, blado ke sini Bisa menjadi barang seni yang menarik oh, uh. Bola terasa itu kan Gading gajah juga macam itu Jadi dia dia mengakui kehebatan atau kepinteran Dalam satu itu Wong Palembang hmm. Memang jagonya hmm. Jadi gagok ngukir, jago segala macam Apalagi sekedar membuat kapal Teluk Abang yang bahannya dari kayu lembut, lembut. Bahan gitu. lembut. Nah, bahan ini memang tumbuhan endemik kita. Mm -hmm. Dari mana? Dari rawa-rawa di Palembang. Mm -hmm. Sayangnya rawa banyak ditimbun, doanya habis. Mulai jadi real estate. Nah, <laughs> jadi sekarang ini para perajin itu cuma ada sekitar lima pengrajin. Nah, iya, mana sekitar sekarang itu? Di sekitar Kalang Banten itu ada lima keluarga. Nah lima keluarga inilah yang masih menjual uh, telo abang yang tergabus. Hmm. Nah lainnya sudah dari kardus, dari hmm. stereo Pong, ada berkembang lagi muat beca, ada lagi yang uh, yang sudah dibentuk oleh pabrik gitu, A atau dari yang sudah macam puzzle puzzle itu tinggal anu uh, itu di mereka itu ya. Hmm. Wong sanolap pengrajinnya sekitar merdeka uh, di samping bapeda itu kan berbapeda. Di situ banyak itu yang yang sudah Bukan teluk abang lagi, cuma kapal biasa hmm. Tapi dijual juga pada dari eh, 17-an ini Nah yang gabus tadi, hmm. pengrajin di situ Masih bertahan Karena hidupnya dari gabus itu Jadi kalau tidak do eh, Hari kemerdekaan ini, 17-an Mereka jual tutup botol Dari gabus Iya, iya, ya. bibi jamu Iya, iya kan ada tutup botol ah, Kalau kita pasar 16 ya lurung basah Masih ada jual tutup botol Ini dari sana Oh, memang dari, aslinya pengajian itu ya, dari Talang Banten ujung itu ya uh, hmm. Pak Ahmad kalau tidak salah namanya itu bergelung <Sings> malam jadi terkenang-kenang Nah, telah Abang ini kan kita sudah juga menjadi warisan budaya tak benda dari tahun kemarin hmm. Jadi mudah-mudahan kita doakan tahun ini Bisa diakui lah oleh hmm. eh, <coughs> Dikbud ya Kem Dikbud hmm. Agar menjadi warisan budaya tak benda di tadi kebetulan aku mengkaji itu kajian-kajiannya tadi sudah jelas dan itu jelas jadi kalau hitung dari tahun 50-an masih gabus kemudian katakanlah tahun 60-an itu 50 tahun lebih usianya iya dan kemudian bagi masyarakat Palembang itu satu kebanggaan kalau datang ke uh, keluar dari situ beli oleh-oleh buat anak dan pesannya bagi Anak -anak. Memang bawa nasionalisme ja bawa ah. ke Jakarta misalnya hmm. roka jongplembang nih, yeah. uh, jago-jagoan. Yeah, yeah, yeah. <laughs> nah kak itu kan bisa dikatakan warisan budaya dan juga profesi yang membuat itu juga terancam. Hmm. Seandainya pandangan kakak untuk mengembangkan ini, kalau misalnya diubah tidak hanya untuk perayaan Hari Kemerdekaan atau Presidang bisa tidak kita pakai ini, ini untuk acara lain atau segala macam atau mana lah untuk ngidupkannya lagi ini biar bisa berkembang biar jadi khasnian oleh oleh Palembang ya pertama aku pengen ini kalau kalau kita member uh, uh, kapal telah abang dari jabus hmm. berarti kita memikirkan juga lingkungan janganlah uh, rawa itu ditimbun galau ada tata lola untuk uh, supaya M2 jangan juga, juga Endemik itu menjadi punah juga kan, tumbuh tumbuhan gabus itu menjadi iya. punah kalau habis kan? Kati bahannya pun, bahannya jadi e, ini artinya mengingatkan kita pada ekologi itu, terutama tumbuhan-tumbuhan tumbuh yang gabus itu. Hmm. Ya, yang kedua tentu dia harus berkembang. Jadi. Kalau itu 50 tahun sudah menjadi identitas kita, jadi wajib bagi kita, terutama pemerintah kota Palembang untuk melestarikan oleh-oleh uh, uh, yang sudah dibuat oleh Palembang ini, oleh-oleh uh, souvenir kapal Telabang itu. Jadi uh, apapun harus didokumentasikan dan diedukasi masyarakat uh, sehingga masyarakat pun uh, ikut juga mengajak menjago lingkungan. Jadi kan hmm. bagus ini alonnya apa namanya itu efeknya kan. Benar-benar. Jadi kalau kita mempertahankan Telabang, berarti itu mempertahankan rawa-rawa jangan ditimbun Alamnya juga. Kemudian ada uh, ada ditumbuhkan lagi lah, apa ditanam lagi maksudnya. Nah kira-kira itu jadi uh, inilah pentingnya uh, warisan budaya tak benda. Artinya bukan melulu pada uh, budayanya tadi, kebudayaan, tapi juga berefek kepada lain juga termasuk pengrajin tadi hmm, jadi hulu dan hilirnya ya ya gitu mm, mm, mm. jadi pengrajin itu juga akan uh, masukkan mereka <laughs> kalau 17an itu dianggap uh, panennya nonton bidang ya. tuh lah sih memang dari dulu Ya, karena budak kecil kalau gak ngawak itu minda ya, <laughs> gitu. ada yang kurang hmm. beli <laughs> ke. dan itu sangat bagus kan untuk menanamkan rasionalisme hmm. kepada budak-budak kecil benar, benar. jadi memang nasionalisme itu bisa tumbuh dari mengenal sejarah ah, ya. Kalau kita tidak mengenal sejarah Tidak mungkin tumbuh rasa nasionalisme itu tadi Jadi itulah pentingnya kita Belajar sejarah dan tahu sejarah <laughs> Bener eh? ya? <laughs> nah macam-macam itulah Buang kami mengenai segelumit tentang cerita Teluk Abang Jadi memang itu salah satu tradisi di Palembang Yang harus kita lestarikan Bahannya sudah mulai susah Apalagi pengrajinnya Nah, karena itu ini butuh perhatian khusus, jangan sampai hilang ditelan zaman. Mungkin itulah obrolan kami tentang Teluk Abang ini. Mudah-mudahan bisa menambah kesanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumpak dan panjang Bersulam emas Hati senang Jadi terkenang-kenang Perlembang cinta Cinta kotanya Cinta gadisnya cafe duanya Sewet songket Bergelung malang Ewe hati Jadi terkenang You make me feel